Kita mulai, boleh nggak diperkenalkan kepada netizen di rumah okay. ya kan? Kesehariannya ngapain, dulunya ngapain, dan sekarang gimana nih? Oke, okay. halo Assalamu'alaikum semuanya Nama aku Ajeng, lengkapnya Ajeng Arfiati Jadi IG-nya Ajeng Arfiati, sekalian promo ya oh, <laughs> Jadi aku kesehariannya itu adalah makeup artist sekarang hmm. uh, Ya sekitar dua tahun lah ya, 2 tahun terakhir Sebelum jadi makeup artist, aku itu kerja kantoran di salah satu perusahaan tambang lah di Jakarta Oh Jakarta ya? Hmm. Kira di Kalimantan loh hmm. Terus nih ya kan, hmm. bagaimana kamu bisa berani mengambil resiko untuk keluar dari perusahaan batubara? Karena kan gak banyak orang yang bisa hmm. masuk ya kan? Hmm. Hmm. Apa yang membuat kamu kayak nggak happy di sana gitu loh. Jadi pada saat tahun 2018 mm. itu aku umroh kan. Mm. Jadi pada saat itu aku tuh nggak tahu ya. Pas kemarin-kemarin ngeliat tuh di catatan tuh ternyata ada tulisan gitu ya di kertas. Aku tuh uh, umroh tuh mau ngapain gitu. Mm. Nggak tahu kenapa. Aku tuh lulusnya pengen jadi muak makeup artis hits gitu loh. Nggak ada cita-cita oh. mau jadi bos uh, di oh. barat tuh nggak ada mm. gitu kan. nah dari situ setelah aku pulang umroh tuh kayaknya ngerasa kerja ini kayaknya kok kurang ini ya. Tapi mm. gimana dong ya. Allah gitu kan cicilan masih banyak gitu kan terus uh, gini gini gini segala macam masih galau lah gimana mm. caranya ya tapi aku di uh, sebenarnya kerja di batubara udah mulai nggak nyaman gitu mm. karena mengerjakan sesuatu yang udah di luar ekspektasi aku lah intinya mm. kayak gitu akhirnya ada pengumuman kayak ah oh, bakalan ada yang kena PHK nih bla bla bla gitu kan tapi dapat pesangon, pesangon gitu gitu kan nah akhirnya aku juga nggak nyangka kalau aku tuh dapat gitu loh karena okay. memang gak, dari, dalam satu kantor itu nggak ada yang nyangka kalau aku tuh kena gitu loh okay. karena aku posisinya pada saat itu tuh lumayan lah di tengah-tengah lah ya, dibutuhkan uh -huh. gak mikirnya kan uh -huh. kayak gitu kan mungkin karena resonate ya sama Allah tuh ya udah lo keluar aja gue kasih pesangon gitu kan terus lo, lo, apa yang lu minta tuh lu mau lunasin tagihan-tagihan lo tuh lo dikasih sama Allah akhirnya lunas tuh? ya alhamdulillah alhamdulillah gitu. oh jadi awalnya kayak gitu nah, ya? nah awalnya dari situ jadi resignnya itu nggak bodoh ya, yang hmm. pertama kan harus punya tabungan ya, nah, paling nggak buat enam bulan. bulan. Terus yang kedua harus punya planning. Kamu habis desain mau ngapain nih? Jangan cuman pelongo-pelongo, bingung <laughs> gitu ya bisnisnya apa cari dulu misalnya mau bisnis baju gitu ya cari dulu nih sebelum masih kerja nih cari dulu motornya mm. mm. kalau bisa bisnis dulu sampai sampai kerja jadi kalau kata bokap gue kamu boleh punya usaha tapi kamu juga bisa kalau misalnya uh, sambil kerja nanti lihat nih mana yang lebih uh, passionnya di mana mana yang lebih besar fokuslah di situ mm. gitu tapi kamu percaya nggak ketika kamu praktek loa itu nanti life purpose akan ketemu dengan sendirinya iya, iya benar aku loh kayak gini itu berjalan benar berjalan kamu juga mm -hmm. kan ini mm -hmm. jadi MUA benar dan aku juga nggak nyangka aku sekarang tuh bisa ngajar oh iya Ajak ya, bikin aku, guys kelas nih ikutan uh -uh. nih, nah, nah, nah, nih. Nah, jadi aku bisa apa namanya nggak nyangka juga gitu ternyata aku punya bakat untuk ngajar gitu mm. aku memang suka make up gitu kan mm. awalnya tapi memang tidak pernah belajar resmi gitu resmi. Loh. cuman kayak dari YouTube nonton-nonton mm. tapi aku udah berani terima order pada saat itu jadi okay. percaya sama temen aku sendiri alat-alat gitu. alat udah punya alat-alat kan aku suka make up Which is aku oh. aku justru udah punya mm -hmm. kotak segala macam. Cuman aku nggak tahu nih butuhnya apalah, butuhnya apa tuh. Aku nggak mm -hmm. tahu gitu loh. Karena nggak kenal juga salah satu makeup artist itu siapa sih nggak kenal okay. gitu loh. Jadi ya udah pada saat itu habis resign, dua bulan masih bengong-bengong ngapain uh -huh. itu ya, masih menikmati 2 bulan tuh? E -e, uh -huh. gitu kan, akhirnya pada saat itu aku galau gitu kan, ih gue ngomong ngapain ya gitu uh -huh. kan, jalan-jalan lah aku ke mall hmm. dan dalam pas lagi jalan-jalan uh, mencari inspirasi kayak gitu, aku tuh ketemu sama tiga muah hits dalam satu hari itu. kok bisa? maksudnya gimana nih ya kan ketemunya tuh emang nggak sempat? lihat ya? aja gitu, ketemu, lagi di mall? Uh, jadi aku e -e, ketemu waktu itu sama si Doni Lim, mm -mm. ketemu sama Anpasuha Suha, mm -mm. which is itu Udah kedua itu aja udah terkenal banget, terus hmm. satu lagi tuh sama Opa Diri. Kalau nggak salah hmm. ketemu dalam satu mall itu, aku tuh uh, pas lagi jalan-jalan ke Senayan City tuh ketemu mereka. Mereka lagi hangout aja ya apa maksudnya kayak ketemu muka gitu ah itu kan apa suha okay. dan aku tuh udah beberapa memang follow beberapa muahits gitu kan jadi kayak oh mungkin ini ya jawabannya gitu so, kamu siapa nggak tuh mereka yang nggak disapa karena malu ya malu Lalu, ya ya, Lalu, Lalu, ya? ya? Itu siapa <laughs> gitu kan orang aku belum apa-apa istilahnya kan ya gitu jadi istilahnya uh, apa namanya oh mungkin aku langsung uh, meng, apa namanya bener, -bener merah bener -bener. gitu ya nah, ini uh -huh. nih kayaknya aku apa namanya my passion dia uh, passion gitu kan. kayaknya di sini deh hmm. gitu karena aku itu memang orangnya suka dagang, suka nyoba-nyoba, hmm. suka bisnis ABC gitu tapi hmm. gak tahu kenapa yang makeup ini itu gak pernah bosen gitu loh, Beb. jadi oh. kayak... Biasanya kalau yang lain-lain itu -lain aku bosenan kayak gitu Nerti. Karena kan jadi MUA itu uh, butuh modal ya, bener, beb, gitu. beb. ikut kelas, betul, beli betul. kamera, uh -huh. beli ring light lampu, belum make up nih, segala macam Modalnya tuh, lumayan, lumayan, lumayan ya. gitu, enggak Dan ya butuh modal dan waktu sih sebenarnya hmm. kita untuk terjun di satu terjun. bidang uh, fokus tuh ya kayak gitu hmm. Jadi ya mungkin memang udah uh, jalannya. Apa, jalannya, jalannya, jadi path-nya tuh bener-bener sesuai dan di hari yang sama dua tahun kemudian Aku itu di-hire sama tim itu, di CEO itu. Oh jadi waktu itu belum join? Belum ah. join, aku bahkan belum join, belum tapi memang udah dikenalin sama teman aku yang hmm. uh, kenal sama dia hmm. gitu. Gue punya ini nih, gue punya platform khusus makeup artist-makeup artis nih, lo join aja. Hmm. Nah terus lanjut nih ya guys, pertama kali tahu loa dan prakteknya itu kapan? Kalau pertama kali tahu loa itu uh, pernah ada orang story bahas kan. Mm -hmm. Loa itu apa? Itu lo uh, law of attraction di Instagram, di Instagram mm -hmm. waktu itu. Cuman ya udah ya skip aja karena mm -hmm. kan itu story orang gitu kan mm -hmm. kira Tapi aku gak berusaha mencari tahu bla bla bla. Mm -hmm. At some point teman aku tuh bilang pada saat itu kan, ya aku sampai sekarang masih jomblo kan ya jadi temen aku bilang, jangan coba deh lo buka tiktok gitu-gitu ih ngapain, males lah, tiktok semua orangnya alay alay, jomblo-jomblo gitu-gito doang bener-bener aku mikir kayak gitu-gitu kan Udah coba aja kali aja lu ketemu jodoh di TikTok, ha? Masa sih ketemu jodoh di TikTok? Tapi emang ya, benar kan? ada yang dapet jodoh di TikTok, ya? Ada, Atau ada. Loh. Jadi anaknya temen aku yang menyarankan pacarannya dari TikTok. Babnya. Ya. Nah, maaf ya Adik, <laughs> tapi aku. Kemudian, akhirnya aku ketemu, nggak tahu gimana ketemu, lah oh. tiktoknya kamu gitu cuman, kan. Tiba-tiba nongol. Nongol lah itu. Yang Dormart gitu lagi bahas dong. Oh, jadi kamu awalnya mau dormat iya bukan follow belum dormat dulu nih soalnya kayak pas banget gue lagi dari dormat nih oh, gitu, iya gua iya, iya, iya. Cowo, gitu iya, kan gue lagi galau punya cowok gitu kan pada saat itu ya gitu mm -hmm. lagi terus, terus. lagi in, istilahnya lagi mau move on mm -hmm. antara move on dan enggak gitu kan ya udah akhirnya aku follow bla, bla, bla anjir yang dikatain mm -hmm. yang mus eh, anjir strawberry yang dibilang sama tersnang <laughs> itu ya kok gue gue uh, gitu kan, ya Allah yang yang lah, yang yang bla bla itu kayak ketampar cuy, udah uh. mau follow instagramnya terus nanti juga ragu-ragu nih ntar dulu gitu kan, udah segala macam gini-gini, mm -mm. tapi gak nyampe dua minggu deh, pokoknya begitu cepet lah gitu mm -mm. kan, terus wah oh, kayaknya bagus nih orang gitu kan, nah, aku mikirnya gitu kan oh boleh nih, coba ah, lihat instagramnya, mau ikut kelasnya, mm -mm. gak nyampe seminggu kayak cuma tiga hari dari aku follow itu kamu buka kelas beb, oh pas banget, pas, iya, pas iya, iya. terus tret-tret udah dapet, dapet aku tanggal 18 Agustus aku masih ingat banget, ingat banget, ingat banget, delapan mm -hmm. belasan Agustus itu aku inget, uh, terus udah gitu aku langsung praktek, mm -hmm. prakteknya tapi aku nggak langsung skriptis segala macem, bla bla bla itu nggak, mm -hmm. karena Uh, aku ikut kelasnya, aku ikut kelasnya itu kan uh, yang rame-rame Rame rame-rame, terus yang konsultasi itu belum gitu kan Terus mm -hmm. kan aku private lagi belum lah mm -hmm. ya, nggak langsung kan Udah, aku akhirnya kalau gak salah itu uh, ikut yang healing dulu Healing? Setelah, healing, healing, healing, healing tuh maksudnya healingnya sama, sama aku yang, eh, iya, nggak maksudnya kan kamu bilang, suruh meditasi lah Oh iya Hingin iya iya Dulu iya. Gitu, gitu kan, <laughs> jadi aku meditasi dulu tuh Aku tuh selalu berpikir kalau gue disakitin sama orang Pasti gue akan dapat rezeki yang gede-gede mm -hmm. gede banget dari Allah, Gitu. Oh. itu beneran loh Beb, aku berpikir kayak gitu gue disakitin sama orang, gue ikhlas aja terus gak lama aku di-hire sama yang grup, grup, Make eh, iya, uh -huh. grup makeup artist itu? iya, makeup oh, artist itu di-hire, okay. langsung kayak dihubungin Kak kita suka nih sama uh, makeup kakak, kakak mau nggak jadi tim kita, mm -hmm. uh, tapi uh, apa namanya ada syaratnya, gini-gini-gini-gini-gini-gini, terus kakak dapat jobnya, bla bla bla seperti ini, kan terus nanti kan aku follow dia ya, kita ikutin aja lah gitu uh -huh. ya, Maksudnya, sibukkan diri segala macem, mm -hmm. nah setelah aku menyibukkan diri itu ya udah mm -hmm. ikhlas aja hati ya lupa aja gitu sama si cowok itu, terus istilahnya ya kita uh, belajar jadi doormat sekarang jadi high value woman Uh, jadi mua ini aja ya jauh lebih happy lebih gitu happy. kerja dari keluar dari hati. perusahaan itu dan dari, kan. juga dari hati juga kan juga gitu loh sampai waktu uh, dulu tuh Aku tuh kan bingung ya, kenapa sih selalu bertanya-tanya kan? Kenapa sih kok gue yang dipilih untuk uh, di, dipaksa uh, resign gitu uh -uh. kan istilahnya. Ya udahlah, ternyata kadang itu ada sega, se gimana ya? Ada sesuatu yang yang sebenarnya kita nggak usah terlalu banyak bertanya, ini kenapa sih jalannya kayak gini? Bener. Kenapa sih? Karena Allah itu pasti udah kasih uh, rencana yang terbaik. Benar-benar benar. Kita tuh kadang-kadang bertanya-tanya, "Ih kok begitu ya? Kok kayak nggak fair gitu yeah, ya?" Yeah, Tapi yeah, ternyata yeah. ya mungkin kita nggak tahu dulunya tuh kita berdoa apa sih gitu loh mau lo tuh dikabulinnya nggak gini loh kita nggak bisa nanya a jawabannya langsung a gitu karena yes. nanti kita akan oh karena karena waktu-waktu gue umroh itu gue gak sengaja nu nulis, oh, iya. aku tuh pengen jadi make up artis mm. gitu loh Mungkin sama Allah ya jalannya dikasih seperti ini Betul. Gitu. Karena makanya banyak netizen di rumah Beb bilang kayak gini uh, Kayak mereka ngerasa hidupnya udah runtuh ketika dipecat, interview gagal hmm. berkali-kali Mereka kayak ngerasa gak worth it gitu loh Padahal hmm. sebenarnya ada rencana yang lebih bagus hmm. di depan itu, itu bener banget sih hmm. Jadi posisinya guys, aku waktu itu lagi bener-bener gak punya duit kan, mm -hmm. tapi ada suara kecil di kepala aku tuh bilang hal yang sama kayak kamu gini. Mm -hmm. Gak apa-apa kok, ini cuman sementara, suatu hari nanti ketika kamu udah sukses, kamu akan mengenang masa-masa sulit ini. Jadi kayak, oh iya ya, mm -hmm. ini bakal... Itu ya, itu, ya, itu namanya, apa namanya tadi? I ah. Itu isi, uh, suara di kecil di kepala, mm -hmm. jadi kayak... Mm -hmm iya ya, ini aku bakal tenang nih seumur hidup masa-masa sulit ini jadi buat temen-temen di rumah yang lagi sulit hmm. sekarang nggak hmm. punya duit, susah cari kerja, ditolak apapun itu, kamu harus selalu ingat suatu hari nanti kamu akan yeah. mengenang masa-masa ini yeah. I mean, everything is gonna be alright everything gitu. is gonna be alright kayak kamu kemarin How you believe it, ya, jadi ya, emang bener yeah, benar. Benar. ya aku sampai merinding <laughs> loh, merinding kan kayak kamu dulu jadi dormat, sekarang mikir kayak ya ampun, iya gak sih? Ya. jadi kayak sekarang itu ya aku berusaha <laughs> untuk value moment tuh kayak dulu tuh aku bisa ngangkat koper sendiri ya atau sendiri ya koper make up itu kan berat ya aku mm -hmm. bisa nih ngangkat mm -hmm. sendiri segala macam mm -hmm. setelah aku berpikir uh, down map behavior maksudnya feminimnya, gue sebenernya feminim gitu yeah. ya orangnya girly, apa-apa, gitu. sukanya yang pink, kayak uh -huh. rock, yang gitu-gitu kan ya. <laughs> maksudnya, tapi bukan dari Bukan penampilan dari penampilan sebenarnya uh. gitu kan. Penampilan boleh tomboy tapi hati attitude kita juga harus feminim gitu kan. Betul. Jadi istilahnya dulu kayak gue mungkin maskulin tuh yang kayak aku ah, bisa ngerjain semuanya sendiri. Betul. Karena mungkin ya kita pernah sakit hati, pengen iya, iya, buatkan iya. diri kita sendiri sih hmm, ya sebenarnya hmm. kayak gitu. Mungkin pernah ada rasa penolakan apa-apa. Jadi istilahnya gue nggak bisa ngandilin orang lain gitu hmm, kan. Oh, oh. begitu feminim itu auranya tuh gerak sendiri. Jadi aku tuh kayak lagi misalnya di hotel lagi mau apa? ngangkat koper gitu dia bingung tiba-tiba tuh kayak aku buka baru buka kap mobil tuh hmm? langsung tiba-tiba ada bapak-bapak, harus -bapak, saya bantuin kan mbak, ambil oh... koper. dulu tuh aku gak pernah kayak gitu, berarti. padahal ada bapak-bapak di sekitar cowok iya, iya, iya. di sekitar mereka diem aja, nggak mau bantuin. Oh... tapi semenjak aku kayak gitu tuh kayak kayak oh. narik tapi... sendiri, ngerti sendiri, sendiri energinya. Ya. Iya. Bener-bener. Itu bener -bener. yang miracle happens. Miracle gitu. happens. Yang ada di pikiran kita tuh kayak, Iya kayaknya sebenarnya sepele sih. Tapi kita nggak usah kode jadi dia ngerti sendiri Ngerti gitu. sendiri, emang kayak gitu. Kalau ketika kita udah jadi feminine energy, kita akan attract cowok-cowok masculine energy. Dari kain pintu, ya simpel hal sih ya, Hal-hal simpel. cuman buat pasangan sih, Beb, masyarakat gak ya, sih? Iya. Jadi kayak, ya kalau pasangan mungkin sekarang belum, tapi udah mulai nih Beb. Udah mulai gitu loh. Jadi aku bisa minta tolong dia dan dia juga mau nolong yang ternyata gitu loh, mm, mm, mm. jadi ngerasa sebenarnya kalau lo minta bantuan it's okay, it's okay sih. sekarang feminim itu ya asking aja, asking for help itu kan kan kadang-kadang nggak -kadang, semua orang tuh mau kan dia betul Biasanya banyak kayak lo tuh lemah kalau minta, yes. tolong. Padahal, enggak. Itu, padahal enggak, padahal enggak, enggak ada, enggak ada yang berpikir seperti itu, enggak ada kira-kira aja yang seperti iya, itu, gitu. itu ada di kepalanya mereka sendiri aja, padahal mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. sebenarnya cowok tuh suka banget ngerasa dibutuhin lah, iya iya ternyata kayak gitu, iya. terus itu dia enggak enggak nggak kita lagi, enggak. ya biarin aja ya, udah. Iya, beneran kayak enak, kan? kan? <laughs> uh -huh. Iya, jadi kalau dia ngajakin ketemuan mm -hmm. terus gitu kan, misalnya nih, kayak gitu terus ya udah kita bisa nih gitu. Mm -hmm. uh, pas kebetulan gak sibuk gitu ya, mm -hmm. kan? Emang gak bisa dibuat buat, kayak betul, gitu betul. gak Enggak bisa dibuat buat. Emang gue sibuk gitu kan? kan? Aku, gue waktunya pada saat itu gitu, pada, pada gitu, hmm. gitu. ya udah pas itu split, nah split, split bill ya. Jadi dia bayarin makan, abis itu gak ketemu lagi ya udah. Aku let it flow aja nggak gak rugi, gak masalah, masalah, masalah, gak masalah, gak masalah terus nggak kayak kenapa ya dia kok gak nafwur lagi paling cuma bertanya oh kenapa yang dia nggak lagi oh mungkin ya dia nggak suka kalian sama gue oh ya udah Dah, ya Dah, udah Yaudah. gitu Tapi ada lagi enak, yang enak guys gitu. enak banget guys jadi feminine energy by the way aku Mau. kan sekarang lagi ngetik nih ya kan mm -hmm. modul book gitu guide book mm -hmm. untuk uh, the law of polarity mm -hmm. uh, feminine masculine energy mm -hmm. jadi nanti kalian order ya <laughs> pasti pasti pasti karena aku ngeri. ngerasa gini babe uh, di Indonesia tuh masih sedikit banget yang ngobrol mm -hmm. tentang feminine maskulin energy, bahkan mm -hmm. aku dulu juga pernah diserang sama beberapa netizen yes. yang mengira kalau feminine energy itu adalah cewek-cewek yang pakai heels pakai make up, secara penampilan secara ya. penampilan dan maskulin energy itu cowok-cowok yang berotot yang ngerti kan, mm -hmm. padahal sama sekali enggak loh, energinya, energinya energinya, betul kan penampilannya, kan, jadi betul. memang di semua manusia tuh ada energi maskulin dan mm -hmm. feminin gitu loh, mm -hmm. jadi bukan, gender bukan Bukan hmm. jenis kelamin kamu, tapi energi yang ada di dalam badan kamu, dan hmm. itu belum semua orang tahu tentang ini. Hmm. Kayak gitu, apalagi jadi dolmat woman gitu loh, bikin cowok kayak menyepelekan kamu gitu loh, nggak ya, perlu usaha macam-macam. Iya benar. Kayak ya. di, di WA, hei, kamu lagi ngapain sini? Datang ke kos aku, langsung mau. Iya benar. <laughs> di sini ada makanan <laughs> gitu, kan? di sana. Gitu kan. ya, yeah. yeah, love yourself dulu karena ketika kita jadi doormat, itu kan kita tuh kayak tidak menghargai diri sendiri ya. Istilahnya bener-bener mm -hmm. kayak apa namanya, kita tuh Senin sampai jumat, cari uang kerja yeah. gitu kan ya, terus kita... Uh, tidak mengorbankan uang itu, misalnya untuk perawatan diri kita. Tapi malah kita buat jajanin uh, cowok, ngajakin makan. Ih, ngapain Aduh. terus? Kita nggak nerakit orang tua, salah banget iya, iya. sama orang tua pelit gitu. Tuh ngapain oh gitu my kan? God. Jadi, maksudnya kayak... Sumpah itu kan salah ya sebenarnya iya, iya. kan kalau lo sayangnya tuh ya keluarga lo dulu orang ibu lo dulu mm -hmm. sayang ibu mm -hmm. ibu bapak lo dulu jadi mm -hmm. aku tuh berpikir pada saat itu aku juga ngambil contoh ya dari mm -hmm. teman aku mm -hmm. itu temen aku tuh hebat karena sabtu minggu itu dia luangkan waktunya untuk kerawat ibu bapaknya mm -hmm. nganterin mak bapaknya kemana aja dia ikhlas aja diomelin ikhlas ini ikhlas oh. tapi dia habis itu dapat jodohnya justru orang yang baik yang bener-bener kemana-mana nganterin dia Ya, jadi itu loh. Sumpah, jadi, jadi itu loh yang yang kita timbal tuh, balik. Timbal baliknya karmanya itu seperti itu. Jadi aku akhirnya berpikir, "Oh, ya berarti mungkin selama ini Allah itu belum kasih aku jodoh itu mungkin gue masih kurang baik sama orang tua gue." Aku merinding loh, guys, bisa kasih ke orang tua gue bisa berbakti ke orang tua gue. Nanti pas gue punya suami kan nanti baru berbakti sama suami. Bener. Nanti aja kalau udah jadi suami. Jadi enggak sekarang. Kalau istilahnya masih pacaran, gak usah berbakti sama pacar. Allah, ngapain? Iya oh Bener banget, guys. Kamu tau gak nih ngomong-ngomong ya, ada waktu itu klien yang konsultasi sama aku. Hmm. Dia tuh cerita kalau dia tuh sampai lupa membahagiakan orang, orang tuanya. Padahal gaji dia tinggi, hmm. tapi selama ini dia malah ngebiayain uh, pacarnya kuliah, hmm. tempat tinggalnya dibayarin, guys, di shopping terus aku kayak dan itu ditinggal si ceweknya ditinggal Ben mm, cowoknya selingkuh nah aku ngajak jalan spend time Iya, terakhir traktirlah walaupun misalnya cuman makan mie ayam orang oh, tua nggak, gak gak gak ini loh Harga tuh nggak nggak nggak enggak dilihat nggak dia sama sekali. Kita bayarin dia ya, cuman makan pecelele. Itu dia cuman udah guys guys. Soto kurus yang yang nggak nyampe seratus ribu lah. Iya ya, nomor tiga tuh nggak nyampe seratus ribu, tapi makasih aja harga Itu keluar dari mulut keluar doa dari mulut orang tua itu hmm. benar-benar langsung langsung langit ketujuh tujuh tuh. Mau ngomongin soal hmm. tadi baik sama orang tua hmm. ya. Hmm. Jadi aku ada ngefollow makeup artis juga kamu tahu sih di Malang kalau nggak salah. Hmm. Nah dia itu baik banget sama ibunya. Aku juga kadang terinspirasi hmm. sih. Nah dia benar-benar apa ya bilang kalau ibuku ini adalah kunci surgaku dia bilang kan Bayi oh, Khadijah, Khadijah itu. Oh iya, iya. Ah. Khadijah Zahra itu Iya, ya, oke okay, okay. Dia kan baik banget sama ibunya ya Terus aku sampai kayak terharu Akhirnya guys, dia menemukan jodoh orang Arab yang ganteng banget Kayak sempurna gitu mm -hmm. Dan sayang banget sama Khadijah dan juga ibunya Terus aku kayak Ya, sangat si... cara menjemput rezeki itu adalah benar Kalau orang-orang sukses Belajar dari orang-orang sukses ya mm -hmm. Coba kamu lihat orang-orang sukses Bagaimana mereka memperlakukan orang tuanya mm -hmm. Merinding aja Merinding Dari situ aja benar-benar benar, saya kayak kayak kita lihat sendiri ya nanti gimana sama papanya, <laughs> sama mamanya kayak gimana, jadi kan suksesnya kayak Amin. gitu, gitu. benar. Aku pernah Beb, lagi nggak punya uang nih ya. ya, maksudnya ini cerita, cerita, cerita aja ya mm -hmm. maksudnya aku nggak punya uang, Sabtu, minggu ini belum ada job nih, uh -uh. belum ada job. Uh -uh aku traktir. Hmm. ibuku hari Senin, hmm. hari Senin apa hari Selasa? Bu makan yuk, Pak makan yuk ke mana? Hmm. apa-apa makan aja nanti aku yang bayar. Hmm. Padahal aku lagi ya duit segitu gitu. Aku bayar. Aku kasih tahu nih ya, aku tuh bayarin makan cuma 200.000. Hmm. Aku digantinya sama Allah 2 juta. Hmm. 2 juta langsung 10 kali lipat di hari Sabtu Minggu itu gue dapat job 2 juta. Hmm. Jadi istilahnya kayak wah Langsung, langsung, langsung gitu, gitu loh, iya. sesimpel itu sih sebenarnya kalau kita Yes mau. dan ngomong-ngomong, aku dulu pernah beb bikin video di YouTube yang di sini nih, jadi kayak aku bilang how to attract money, karena waktu itu aku juga baru dapat uang 3 digit beb. Mm -hmm. Kamu tau apa yang aku lakukan? Jadi di situ di video ini aku ngejelasin kayak apa aja satu dua tiga gitu kan salah satunya aku bilang untuk traktir orang tua kamu atau membahagiakan orang tua. Mm -hmm. Traktir itu enggak usah mahal-mahal yang kayak kamu mm -hmm. bilang tadi. Cukup mie ayam bakso aja mereka udah happy gitu loh. Mm -hmm. Beb di situ aku selang berapa minggu Ya. Aku lo dapet dari uh, Pokoknya adalah project 3 mm -hmm. digit Langsung kayak juta. Loh. Dan kalian gini oh, ini, so. ini ada back lo, uh, teknik lo Namanya X as if Jadi mm -hmm. act as if tuh ketika kamu ngerasa Berkecukupan meskipun duit Kamu belum banyak nih ya mm -hmm. Duit di ATM misalnya cuma 1 juta Tapi kamu ngerasa kayak abundance kayak My life hidupku tuh penuh uang gitu loh, penuh, bukan uang apa ya, penuh rezeki gitu loh, hmm, berkelimpahan hmm, hmm. kamu tuh nggak takut ngeluarin uang buat orang tua, karena nanti rezeki akan datang lagi iya iya, ya, itu bener banget harus nanti. punya mindset gitu, jadi kayak ibadah kata gini kita mau mentraktir orang tua di all you can eat hmm, ya kan, hmm. satu orang berapa sih harganya? ratus ribu contoh hmm, hmm, hmm, hmm. kamu ngabisin duit 800 buat traktir orang tua nih hmm, ya Enggak usah takut uang kamu cuma berapa nanti hmm, ada lagi benar-benar harus punya mindset benar banget sih dan by the way kalau mau Ajeng make upin kalian <laughs> ya kas, hubungin mana nih? Ada boleh, jangan lupa follow Instagram aku di Ajeng Arfiati. Apa namanya, follow aja aku. Nanti kalau misalnya butuh make up dari semua acara, aku siap membantu. Wedding bisa, wedding bisa. Wisuda, wisuda apalagi semua, semua. Hmm. pokoknya dari wisuda, dari cuman kayak mau hal hihi, tapi butuh make up boleh. Boleh banget. Gitu. Guys sampai situ aja. Uh, thank you so much for watching. Uh, semoga bermanfaat. Yeah. Amin. Jangan lupa komen, like, subscribe dan share ke teman-teman kamu. Oke? Okay? See you. See you.